Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pemirsa Irena Handono Official Hari ini kita berjumpa kembali dalam kelas Kristologi bersama narasumber kita Umi Irena Handono Apa kabar Umi? Alhamdulillah, baik Mi, sebentar lagi Mau jalan-jalan. <laughs> <laughs> Umi mau umroh ya. Di mana tuh Mi? Kita hmm. bisa daftar umrohnya. <laughs> Insya Allah nanti-nanti ini ya, Umi kabarkan secepatnya. Tulis yang mau ikut umroh sama Umi ya. Hmm. Di sini ya. Nanti kita kasih nomor kontaknya. Ya Mi. Hmm. Kita lanjut. Uh, kita mau membahas untuk acara bulan depan hmm. <laughs> acara bulan depan itu kan biasanya diperingati sebagai hari natal hmm. ya, dulu kita waktu masih belum kembali kepada fitrah, hmm. kan masih merayakan ini itu masih dia nasaran apa, kristen, kristen. Nah, hmm. uh, itu kan merayakan kelahiran kalau kita bilang Nabi Isa hmm. atau Yesus Kristus kalau di sana, itu ya uh, sebenarnya apa sih nih yang, uh, maksudnya, siapa sih, gitu, Yesus itu sampai begitu spesialnya, apa apa, apa keistimewaannya sampai dirayakan, uh, kelahirannya itu di seluruh dunia bahkan meriah banget, gitu, ada lampu, ada pohon semara, ada makanan yang enak, eh, ada kembang api mungkin, gitu, atau di, kalau di barat, Hmm, ada boneka salju ya, Itu ya. ya Jadi sebenarnya hmm, nah Yesus itu Siapa sih ini hmm. Jadi ya. pasti pertanyaannya ya hmm, hmm. Kalau menurut kita uh, Yesus itu adalah Nabi Isa hmm. Tapi kalau menurut Kristen Dia adalah Tuhan Oknum kedua jadi Tuhan dalam Kristen itu kan Trinitas. Kalau kita mengatakan Allah Ahad, Allahu Ahad, Allah itu satu. Tapi kalau Kristen menyatakan Tuhan itu Trinitas, Bapak, Putra, Roh Kudus. Berarti Yesus itu menempati yang kedua, Tuhan Putra, Tuhan Anak. Hmm. Nah, kalau Keistimewaan ya, Yahudi juga sama ya Dia adalah seorang nabi <tuh> Tapi Kalau kita Menengok lebih seksama Ketika di Kristen dia dinyatakan Tuhan Di Islam Dia dikatakan nabi Sebagian daripada orang-orang Yahudi menganggap sampai hari ini bahwa dia adalah putra Maryam. Nah, Maryam ini dianggap sebagai wanita bezina dalam Yahudi, hmm. dan di Yesus itu berarti dia adalah anak haram. Dalam Yahudi Dalam Yahudi Ini Mi kalau boleh tanya ya Yesus dianggap anak haram ini sebenarnya orang Kristen itu tahu gak sih ini? Orang Kristen kan antara abahnya yang gak, gak, gak, gak, gak belajar hmm. Gak baca hmm. Gak menekuni sejarah, gak menekuni agama-agama yang lain Kok Tuhan yang digituin kok gak marah gitu ya? Ya marahnya sama orang Islam. Kenapa marahnya sama orang Islam? Nah itu di inti, itu yang memang suatu pertanyaan yang yang menggelitiknya. Padahal kan yang bilang anak Haram itu kan bukan, bukan Islam kita bukan orang Islam mereka. Hmm. Dan dan kebanyakan orang Kristen justru merasa bangga dengan Yahudi hmm. dan merasa apa ya Yahudi itu seorang seorang pahlawan gitu ya. Karena Yesus dari keturunan Yahudi. Tapi mereka enggak tahu bahwa di dalam agama Yahudi, Yesus itu posisinya seperti yang Umi sebut tadi. Hmm. Terus kemudian, uh, ada yang istimewa yaitu tentang kelahirannya. Hmm. Dalam Islam, hmm. dia dilahirkan oleh seorang perempuan yang mulia, suci. suci yaitu Siti Maryam binti Imran Dalam Kristen dinyatakan dia dilahirkan oleh Bunda Maria Anak Imran uh, Dalam Kristen E, gereja menyatakan dan ada memang ayat Bible yang yang menyatakan dia adalah e, ayahnya Yesus, menyatakan tunangan Maria, ada yang menyebut suami Maria, tapi di dalam ayat yang lain Bible menyatakan Maria adalah seorang perawan, Maria yang mengandung tanpa suami, tanpa suami. Jadi ada kontradiksi ayat. Hmm. Tapi kembali lagi, kalau dalam Yahudi seperti yang Umi katakan, dia dianggap sebagai anak haram, hmm. anak jahat, hmm. anak haram. Dan ibunya seorang pezina karena nggak punya suami. Hmm. Kalau dalam Islam wanita mulia. Kalau dalam uh, Kristen dikatakan Yesus lahir tanpa. Bapak tanpa sentuhan seorang laki-laki. Ya. Tapi kalau kita melihat lagi ke dalam, kalau misalnya Kristi ingin tanya, uh, kalau dia lahir tanpa bapak, itu menjadi menjadi mulia kemudian dia terkenal di seluruh dunia, dia pun menjadi Tuhan, gitu ya? Ada yang lahir tanpa ibu, tanpa bapak kan? hmm. Ada juga hmm. yang lahir tanpa ibu, tanpa bapak Terus? Nabi Adam dan Siti Hawa Oh iya, kan manusia pertama <laughs> <laughs> Maaf, upi ma. <laughs> iya. Iya, tapi dia dia bukan Tuhan hmm. Iya kan? Jadi kan banyak yang mengatakan, karena banyak keistimewaan, maka dia itu Tuhan Jadi Jadi Nabi Adam ternyata nggak punya ibu, nggak punya bapak Manusia pertama Nah, nah sekarang oke, okay, kita sekarang melihat bagaimana kelahiran Yesus menurut uh, Bibelnya yeah. Kalau kita, ini ada di dalam Matius dan ada di dalam Lukas okay. Jadi sama-sama kitab sucinya ya Ini tercantum Dalam Lukas Pasal 2 ayat 1 sampai 8 ya, Pasal 2 ayat 1 sampai 8 Yang kesimpulannya Kalau menurut Injil Lukas Yesus itu lahir dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus hmm. pada saat diselenggarakannya sensus penduduk hmm. nah sensus penduduk yang diselenggarakan oleh Kaisar Agustus itu adalah tahun 7 Masehi Burmi, Bukannya lahir tanggal 1 Masehi nah, tapi begitu katanya gereja menyatakan begitu Tanggal 7 Masehi itu sama dengan tangga, eh, Tahun 579 Romawi oh, nah, Oke okay ya mm -hmm. Sekarang nanti nanti lebih terkuat lagi itu ya. Yeah. Terus dinyatakan kalau menurut Lukas Statusnya Yusuf itu adalah eh, Tunangan Maria mm. Dan dia berasal dari Bethlehem jadi Bethlehem ini adalah, katakanlah de de desa, kampungnya. Ke kampungnya, kampungnya, kelahiran Yusuf. Yusuf. Hmm. Jadi, Yesus dinyatakan lahirnya di Bethlehem. Bethlehem. Dan ketika dia lahir, dia dinyatakan lahirnya itu dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan. Domba. Terus sapi, itu palungan Lahir dalam palungan Berarti lahir dalam kandang Maka disebut Yesus lahir di kandang domba hmm. uh, Tapi Lukas juga menyatakan ada Banyak nyanyian kan Yesus lahir di padang rumput hmm. Jadi ini kan sudah Dua hal yang beda Ada yang mengatakan di uh, Apa namanya Pakai dalam palungan berarti dalam kandang, domba, mm. atau di padang rumput. Terus, Lukas juga menyatakan dia ini lahirnya itu di malam hari, mm. tapi juga dikatakan saat gembala tinggal di padang rumput menjaga ternak mereka. Apa yang enggak malam hari? di padang rumput you know? Lepang, terus, dalam balungan terus dalam pandungan beda kan ya nah ini kalau malam hari katanya gembala tinggal di padang rumput menjaga ternak mereka kalau kira-kira ada gembala tidur di padang rumput malam hari, berarti itu musim apa? Di musim panas ya? musim panas nah. Tapi kenyataannya nyanyian-nyanyian, tentu Kristi juga masih ingat kan nyanyian-nyanyian mereka Nyanyian-nyanyian mereka mengatakan apa? Ada snow gitu kan ya, ada salju Lah, kalau Yesus itu dilahirkan di malam hari, maka turun hujan salju dengan lebat hmm. Mana mungkin ada, ada yang namanya bintang kerjohara, padahal dinyatakan malam itu, langit cerah, berbintang kejora. Gembala jaga ternak. Gembala jaga ternak. Terus hujan, salju. Ya beku gembalanya, Iya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> kan? Iya, iya. Kontradiksi Kontradiksi Nah Lebih lanjut lagi e, Itu tadi dari Lukas ya Sekarang kita lihat Dari Matius pasal 2 Ayat 1 10 11 Jadi kalau menurut Matius Yesus itu lahir Dalam masa pemerintahan Raja Herodes, kalau Lukas mengatakan masa pemerintahan Kaisar Agustus, Herodes ini kan dianggap eh, diangkat sebagai raja untuk Yahudi, orang Romawi itu. Nah, tahunnya menarik, tahun berapa? Tahun 37 sebelum Masehi. Sampai empat masehi Tapi sampai empat masehi katanya, antara tahun itu katanya hmm. Mohon maaf ya. Jadi, kayak mana ini? Rentang waktunya ini Tujuh, satu tujuh masehi Satu empat masehi Yang kita tahu semuanya kan satu masih satu masih kalau, yang... kalau ambil aja ambil aja yang angka empat masih ya mm -hmm. ya jadi sudah sendiri sih ya yeah. nah di sini Lukas menekankan adalah e, ditandai bintang bintang yang Mateus. dilihat Mateus. Oh, maaf Matius ya Matius mengatakan kelahiran Yesus itu ditandai dengan bintang bintang yang dilihat oleh orang majusi dari timur kembali lagi, berarti kalau eh, apa namanya, ada bintang-bintang, berarti nggak ada salju dong di itu memang ada musim salju nah, pada ya, ya apa namanya, pada saat itu dipastikan ya Dipastikan tidak ada salju, dan, dan nanti kita kita lihat ya, baik informasi yang diberikan oleh Lukas maupun Matius. Ini e, ada satu informasi yang sama, yaitu e, tadi disebut bintang-bintang. Lukas menyebut begitu, Matius juga bintang-bintang nampak jelas di langit yang cerah, terus gembala-gembala juga tinggal di padang untuk menjaga ternak mereka yang dilepas di padang rumput. Ini informasi mereka yang sama. Terus kemudian, bagaimana dengan pohon-pohon natal yang hmm. dengan sengaja kan ada yang dibuat uh, dengan ]nya. salju penuh gitu kan ya, sampai dibuat pohon dari plastik Aduh. berwarna putih. nah ternyata seperti ini kan simpang siur banget nah nah namun e, dari keterangan bahwa gembala mengembalakan ternak di malam hari di padang rumput terus orang majusi juga melihat bintang berarti kesimpulannya kan itu siang hari ya sepanjang matahari masih terbit matahari bersinar ini Nah, inilah. nah maka bagaimana dengan gambar-gambar atau hiasan-hiasan Natal ya, Dengan pohon cemara dan segalanya Itulah sebabnya, maka mungkin ya, Kalau kita lihat perkembangannya saat ini Hotel-hotel yang biasa pakai pohon Natal Atau restoran-restoran besar yang biasa pakai pohon Natal Atau ya tempat-tempat keramaian, mall gitu ya, pakai pohon Natal mereka kemudian macam-macam e, memberikan e, e, ornamen ya, ada yang berupa segitiga gede. Hmm. Terus bisa berputar, ini. terus ada lagi yang e, palungan, uh, palungan. dibikin hmm. kayak gua gitu ya lah e, e, Ada lagi yang kemudian apa namanya e, lampu-lampu kelap-kelip gitu kan. Terus menjulur kemana-mana hmm. Tapi yang yang patung-patung Gembala -patung, dengan domba, dengan Yesus di dalam palungan hmm. Terus dalam e, kandang atau dalam gua hmm. Itu tersisihkan Ya mungkin karena sudah banyak yang mikir hmm. Oke, okay. hmm. tapi rasanya Uh, apa namanya Kita sangat perlu Untuk melihat bagaimana Kalau dalam Islam ya. hmm. Kalau dalam Islam itu Kita bisa lihat misalnya Di dalam uh, surat Maryam ya, Surat Maryam ayat 23 sampai 25 Bumi ya. bacakan ya. ya Terjemah langsung ya, ya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon korma. Ia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tak berarti lagi dilupakan. Ini adalah uh, Siti Maryam binti Imron yang menyatakan begitu. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi Umi e, punya pengalaman menarik, yaitu ketika Umi umroh, di bulan Agustus, pas musim panas, panasnya itu sampai 45 derajat, panas Nusumi masuk ke kebun korma, ternyata nggak semua pohon korma itu harus tinggi-tinggi gitu. tapi ada juga pohon korma yang masih muda itu Eh, katakanlah 2 meter <tuh> begitu ya itu sudah berbuah hmm. dan ketika Umi Umi um, apa namanya menarik ranting korma ini kan pelepah korma begini ya hmm. terus Umi Umi tarik begini ternyata buah korma itu berguguran hmm. jadi berarti apa? berarti ayat Allah yang menyatakan goyanglah mm. yang digoyang ini kan di, bukan harus menggoyang batangnya gitu kan goyanglah disebut mm. pangkal ya pangkal pohon kurma itu ke arahmu jadi ya goyang niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu mm. Jadi kemudian buah korma itu berkuburan. Demikian pula kalau zaman eh, tahun sekitar hmm, berapa 60-an ya. Itu korma-korma itu untuk konsumsi dalam bulan suci Ramadan kan banyak dari Arab Saudi itu dikirim pakai kapal zaman itu. Terus kemudian juga udah Udah apa namanya e, e, Bentuknya juga sudah Pipih dan sebagainya Terus ada Juga e, Pasir-pasirnya Kita harus bersihkan hmm. Tapi sekarang Sepanjang musim panas Itu buah kurma itu Di jalan raya pun Yang ditanam pohon-pohon kurma Ya buah kurma itu berguguran Cuman mereka pakai jala plastik hmm. maka tidak ada lagi uh, uh, kurma berjatuhan di pasir itu tidak ada berjatuhannya di jalan <guluh> nah ini yang terjadi nah menurut Al-Quran ini kita lihat ayat tadi Pangka, uh, goyanglah pangkal mohon kurma itu ke arahmu, nistaya pohon itu akan mengukurkan buah kurma yang masak kepadamu Menurut Al-Quran, Yesus dilahirkan saat pohon korma berbuah dengan lebatnya. Sehingga dengan goyangan seorang perempuan yang menahan sakit karena melahirkannya, ya maka buah-buah yang masak itu jatuh berhampuran. Berarti apa? Al-Quran menginformasikan bahwa Yesus lahirnya di musim panas gitu ya. Nah kemudian musim panas itu bertepatan kurang lebih uh, Juli, Agustus, September, ya antar itu. September lumayan hujan. Ya kadang-kadang ya, kalau di ya, sana nggak. Ya. Ya, jadi antara bulan itu. Kalau dalam bulan Yahudi, ini gitu ya, dalam bulan Yahudi maka disebut dalam bulan Elul. Yesus itu lahirnya dalam bulan Elul, itu Yahudi ngomongnya Seperti itu Iya mm. yeah. Nah Kalau kemudian, apalagi Yang menyebabkan dia eh, Apa namanya eh, Disebut Tuhan ya? Maka kita harus Mengetahui, sejak kapan Dia disebut Tuhan mm. Ternyata Terungkap dia dijadikan Tuhan itu pada abad keempat, tepatnya tahun 325 Masih, yang mengesahkan dia sebagai Tuhan adalah konsili Nizia. M Mi, sebentar, itu empat masehi, mm -mm. berarti sudah tidak ada, ceritanya ini udah nggak ada? Eh. Oke, okay. berarti dia lahir misalnya di satu masehi? Mm -mm. Empat abad setelah itu baru diangkat menjadi Tuhan. Why mi why? Kenapa mi? Nah ini. Itu kenapa. Mm, kenapa kok dia diangkat jadi Tuhan ya? Setelah empat abad. Mm, mm, setelah empat abad kan. Mm. Alasannya antara lain gereja mengungkapkan ya dia itu memang Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Makanya dia lahir tanpa Bapak. Jadi malah konsili gereja Pada awal-awal Gereja awal Menyatakan bahwa Yesus itu 100% Tuhan 100% manusia Jadi total 200% Mungkin-mungkin Orang kan misalnya 50-50 ya Ini 100% 100% cerita Nah itu dia Nggak lucu, kan? iya. Nah, inilah yang menjadi uh, apa namanya, uh, uh, apa ya ciri khas. Kalau mereka sebut orang beriman, orang beriman itu apa? Arti orang beriman menurut mereka adalah orang percaya. Orang beriman itu adalah orang percaya. Nah, percaya menurut mereka gak perlu bukti. Gak perlu data nggak perlu hujah nggak perlu sesuai dengan kenyataan Nah inilah yang beda dengan Islam iman dalam Islam itu adalah eh, apa namanya ada pembuktian Iman itu 100% benar bisa dibuktikan ada hujahnya sesuai dengan kenyataan. Kalau mereka iman itu ya pokoknya percaya ya itu iman. perkena benar-benar salah itu gak urusan kedua. Pokoknya iman, pokoknya iman, iman saja. Imani saja. Seperti itu. Dan kalau kita melihat di dalam uh, sejarahnya, mereka ini dalam dalam Kristen kan dikenal dosa warisan. Ini. Siapa yang memberi warisan dosa? Ya, ndak ada kan. Yang namanya warisan itu harta. Mm -hmm. Apakah itu berbentuk kendaraan, atau rumah, atau tanah, itu kan ya. Nah, itu bolehlah disebut warisan. Peninggalan itu untuk anak. Tapi kok ada dosa disebut warisan. Dosanya siapa ini? Dosanya siapa ya? Nah, Dosa warisan itu berawal dari peristiwa Nabi Adam ya. dan Siti Hawa makan buah kuldi. Buah pengetahuan yang baik, yang benar. Eh -eh. Sehingga sejak saat itu mereka eh, katanya Hawa tergoda oleh setan, ya. Terus kemudian setan dikutuk Tuhan. Sejak saat itu setan itu berjalan dengan melata. Gosar ke tanah. Tubuhnya ke tanah. Kakinya gak ada. Jadi dulu ada kakinya. Nah itu dia satu pertanyaan. Gak ada sejarah tertulis bahwa. Ular itu dulunya punya kaki. Terus kemudian menjadi gak punya kaki. Terus kemudian. Dikatakan eh, terkutuklah setan, maka sejak saat itu setan menjadi ular. Dan sejak saat itu ular pun berjalan dengan melata. Dan terkutuklah engkau perempuan. Karena kolusi dengan saiton. Terkutuklah engkau perempuan, maka setiap engkau melahirkan, engkau akan merasa kesakitan. Jadi berarti... Kalau menurut Bible, rasa sakit mau melahirkan, kontraksi, hmm. itu akibatnya Tuhan mengutuk perempuan. Oh, iya. Nah pertanyaannya, kalau perempuan mau melahirkan tapi nggak pernah kontraksi kayak apa? Ada mi yang orang yang dari awal memang mau disesar aja, ini pernah kontraksi. Ini berarti sesar ya? Hmm. Ya. kalau sebelum zamannya sesar berarti bayinya mati nah, yang nggak ada kontraksi Enggak ada kontraksi berarti enggak ada kehidupan di dalam gak ada kehidupan di dalam alias mati kalau sekarang supaya tidak merasakan sakit karena kontraksi dan uh, sebab uh, kesehatan yang lain maka diizinkan sesar nah itu ya atau suntik uh, belakang punggung itu ada sistem itu juga ada sistem itu juga mm -hmm. di pulang-tulang punggung yeah. mm -hmm. ya oke okay. nah seperti itu <laughs> jadi menebus dosa kalau menebus dosa maka itu kemudian dia menebus dosa ya. terus dilanjutkan oleh gereja kalau begitu Yesus harus mati uh -uh. maka di dalam di dalam Kristen dinyatakan dia uh, mati di kayu salim untuk memikul dosa manusia Itu beda lagi ya, menebus dosa <laughs> manusia Ini kan lahir ya, ini lahir ya. Nanti dulu. ini nanti dulu, nanti dulu. Ini nanti dulu. Uh -huh. Tapi cukup hanya tahu okay, di segitunya aja <laughs> yeah. Nah, sini. jadi keistimewaan, keistimewaan yang dibuat yang, di, yang di, dirumuskan ya, oleh gereja itulah yang kemudian e, menjadi menjadi apa namanya doktrin doktrin agama jadi Yesus harus mati menebus dosa tapi karena dia Tuhan gitulah ya Tuhan itu kan tidak mengenal kematian Tuhan itu kan abadi makhluk abadi, maka bagaimana maka dinyatakan dokterin ini setelah e, dibunuh di kayu salib, mati tiga hari setelah itu bangkit hmm. <guruh> ini untuk menunjukkan dia bangkit loh, berarti dia Tuhan hmm. setelah bangkit 40 hari kurang lebih di masyarakat, terus dia naik ke surga maka dibuatkan gambar, Yesus naik ke surga, ada tangga-tangganya, ya kan. Terus kemudian banyak malaikat yang mengelilingi dia di atas-atas awan. Mm -hmm. Dan karena dia Tuhan, maka sampai hari ini dia di surga itu duduk di sebelah, di sebelah kanan Allah Bapa. itu ya kata siapa ya katanya gereja hmm. ya. ini ini kan ini kan kata mereka nah hmm. ini seperti itu nah coba kalau kita lihat asal-usul perayaan Natal pengen tahu nggak hmm. asal-usulnya perayaan Natal itu kayak apa Nah perintah perayaan Natal atau perintah untuk menyelenggarakan Perayaan Natal ini enggak pernah ada loh dalam Bible hmm. Dan Yesus tidak pernah mencontohkan ngasih contoh atau memerintahkan uh, kepada umatnya ini ya Merayain uh, uh, enggak pernah enggak ada catatan itu sama sekali nah. Perayaan Natal itu baru masuk dalam ajaran Kristen saat itu Katolik ya, ya. itu abad keempat berarti sama dengan setelah konsili, setelah konsili. Hmm. 325 ya peringatan ini berupa berasal dari adat masyarakat penyembah berhala hmm. abad 1 sampai empat dunia masih dikuasai imperium Romawi yang paganis politis hmm. politisme paganisme Termasuk Kaisar Konstantin Saat memimpin e, Muktamar Konsilinya orang e, Katolik Agamanya Konstantin saat itu Jadi Konstantin Yang jadi pemimpin Konsili Dia yang mendanai konsili ya Fasilitasnya dari dia Dan saat itu agamanya dia masih Pagan Kebayang ya <laughs> dan, konsi, dan konsantin pula yang kemudian uh, memerintahkan semua peserta konsili uh, penutup ketika penutupan dia, dia mau menutupan hari pertama atau keberapa gitu. tolong nanti malam semua berdoa mohon petunjuk Tuhan ini injil yang mana yang boleh kita pakai itu masih di Indonesia itu ya hmm. Dan dipertunjukkan oleh Konstantin Meja besar di situ tumpukan-tumpukan Gunungan-gunungan Injil nah. Ini sekian Banyak ini, tidak mungkin Semua ini menjadi, uh, menjadi Injil kita Kita sekarang sudah punya Tuhan hmm. Tapi belum punya Kitab suci Nah ini mana ini yang dipakai karena antara satu, kenapa sebabnya adalah antara satu e, karangan dengan karangan yang lain itu beda-beda juga. Banyak kontradiksi, maka kemudian oke okay, tutup ya. ruangan, di, di dipesan supaya berdoa kan, terus ruangan ditutup, mereka juga semua sudah keluar istirahat pagi, E, mereka sarapan dulu Terus kemudian ruangan dibuka secara resmi Buka. Ketika dibuka itu ternyata Naskah-naskah yang tertumpuk di atas meja itu Pindah ke bawah meja Hanya ada empat gulungan di atas meja hmm, Pertanyaannya Kenapa bisa tinggal empat gulung? Ya, kita harus tanya sama yang pegang, pegang oh, kunci ya, ruangan Nanti kita panggil <laughs> <laughs> kemudian, kemudian dia langsung mengatakan, nah ini perlunya Kenapa kok pindah? Perlunya apa? Dia umumkan, ternyata Tuhan e e, menginginkan kita hanya pakai yang empat gulung itu maka semua gulungan-gulungan itu -gulungan dipindah Tuhan ke bawah <tuh> <tuh> Nah empat gulungan itulah Injil Karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus kalau boleh nyimpang sedikit ya Mia Terus surat-surat Paulus kok bisa ada Nah itu dia Mencang Tapi nggak sekarang ya, gak ya enggak. Nanti kita bedah. Mm. Jadi ternyata Paulus itu lebih banyak Surat menulis, ]nya. gitu ya. Dan itu tulisannya itu dibuat di dalam Kitab Suci. Siapa Paulus? Tunggu tanggal mainnya, <laughs> mm -mm. gitu ya. Kok bisa nulis mm. Kitab Suci itulah? Dan tulisannya mayoritas kan dari setelah Yohanes uh, kan ada Galatia, uh, Efesus dan teman-temannya itu, mm -mm. itu sama. Mm -mm. nah, iya, kok bisa gitu sementara waktu konsili itu yang di yang ditaruh di meja cuma empat gulungan. Mm -mm. <tuk> Menarik ya. Kan? Nah, kalau yang empat gulungan itu adalah perjanjian baru atau injil. Yang uh, lama yang mana? Gimana? Nah, nah, itu dia. Ngapain kita bahas ya. Iya. <tuk> Oke. Okay. Kapan? Berikutnya. Oh nanti <laughs> nah, kita selesaiin dulu Oke okay, siap ya, lanjut. Nah ini Ketika Konstantin saat itu Dan rakyat Romawi masih eh, Apa namanya mereka sepakat Sudah menjadi penganut agama katolik Mereka ini nggak mampu meninggalkan budaya Pagannya Apalagi mereka nggak mampu dan tidak mau Meninggalkan pesta rakyat untuk memperingati Sandi Hari Sandi Apanya, sun? Minggu, matahari ya, Matahari Dari Atau hari. sun, sun juga bisa Anak laki gitu ya e, sun. Itu sunnya beda sun beda ya hmm. Ini sun, berarti hmm. matahari Iya Matahari ya. Yaitu hari kelahiran Dewa matahari. Dewa matahari itu dinyatakan lahirnya 25 Desember. Ini orang yang sama nih yang menetapkan uh, si Konselidut Indonesia ini nih. Ya. 25. Jadi budaya oh, budaya sebelum-sebelum uh, sebelum ya budaya pagan. Oh, itu, itu mereka matahari. Ya, ada Zeus itu disembah. Selain Zeus mereka menyembah yang paling paling dahsyat apa? Matahari. Nah, matahari mereka sembah. Hmm. Nah, mereka menyembahnya itu 25 Desember. Nah, ketika mereka ini menjadi menjadi apa namanya? sudah ada konsili, sudah punya Tuhan, maka muncul na namanya agama Katolik. Katolik adalah dari kata Ya dari kata apa namanya adalah kata yang maksudnya adalah umum gereja di gereja umum maksudnya gereja umum bagi rakyat Romawi hmm. jadi gerejanya rakyat Romawi awalnya itu jadi, begitu namanya Roma Katolik tuh itu mm -mm. Hmm. Yeah. gitu nah mereka ini nyembah dewa matahari nah ini awalnya mil. maka supaya agama katolik bisa diterima dalam kehidupan masyarakat Romawi, maka kemudian diadakan apa dilakukan sinkretisme apa itu sinkretisme perpaduan antara agama dan budaya termasuk agama dan penyembahan berhala nah, caranya ya ini sun of god jadi dewa matahari ini kemudian dinyatakan sebagai Yesus Maka sejak saat itu Enggak sulit-sulit Sun jadi sun jadi nah, sun uh. s o Iya Biar gampang gitu maksudnya uh, uh. Dipadukan di situ hmm. Nah inilah cara mereka Nah kemudian Itu kan konsili Nisya uh -uh, Konsili Nisya Ya jadi kemudian termasuk apa saat itu ditentukan juga tentang e, hari minggu itu dijadikan sebagai e, apa namanya pengganti sabat menurut hitungan e, yang menurut hitungan sabat itu Sabtu, ya, ya. maka dikatakan seba, e, apa namanya e, sabatnya itu dijatuhkan di hari minggu. Nah, kok minggu ya, ini tadi Dewa Matahari itu hmm. lambang Dewa Matahari. Sing, sinar kan, sinar-sinar silang. silang itu dijadikan lambang Kristen, membuat patung-patung Yesus menggantikan patung Dewa Matahari. Hmm. Jadi, kons, uh, konstantin sendiri, dia ini memeluk agama Katolik itu dalam usia uh, sudah sakit-sakitan. Terus dia meninggal, hmm. ya. Nah, itulah Konstantin. Nah, terus, apa lagi? Kristi mau tahu apa, Kalau, kenapa ada pohon Natal? Hmm, ya. Kembali lagi, ini ada cerita Pagan. Kalau misalnya pohon Natal itu cemara, berarti ya. Mm -mm. Diibaratkan tuh pohon Natal tuh pohon cemara. Mm -mm. Emangnya di padang rumput yang eh, tadi <tuh> itu harusnya tumbuh pohon cemara, <tuh> pasti ada <tuh> atau gimana? Ya, enggak ada. Hmm. Ya padang rumput kan berarti rumput ya? Nah itu dia. Kan padang rumput, padang rumput kalau dalam logika istri ya, padang rumput artinya benar-benar hanya rumput ya? Kan? Ya rumput bukannya Batu -batu. ada pohon Batum. apapun enggak ada paling rumput hmm. sama semak-semak mungkin ya mungkin gitu ya hmm. itu ini kok pohon cemara kenapa nggak rumput gitu rumput natal hmm. gitu <laughs> gitu kan kenapa kok logonya itu pohon cemara pohon cemara ada dongengnya hmm. uh, berawal dari cucunya ham anaknya nabi nuh ada yang namanya Ham. HAM. Ini dia punya cucu. HAM ini punya cucu. Namanya adalah Nimrod. Hmm. Ya, Napino saat itu adalah, uh, kalau kita pakai bahasa keren, itu dia pendiri sistem kehidupan masyarakat Babilonia kuno. Ya. Napino, ya, namanya. Oh, Nama Nimrod itu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Marat Nemrod, Marat hmm. Arti Marat itu adalah Dia membangkang atau Disebut dia murtad Membangkang atau murtad Nah apa sih Perbuatannya dia kok disebut Membangkang, kok dia Disebut murtad, perbuatannya Adalah menikahi Ibu kandungnya sendiri Yang namanya Semiramis hmm, Jadi nggak ada rasa-rasanya ini di Biblio Ada apa? Nah ini, ini apa namanya, uh, ini diambil dari, dari, apa namanya pagan-pagan uh, itu. Gitu, ini pagan-pagan dari Jadi, apa namanya, pagan yang ada di sana, maka kemudian ditel, di, ditelusuri, oh ini dari, Raja Nimrod atau Namrudz segala kita hmm. orang Islam mengatakan begitu Nah jadi ayahnya eh, ayahnya Raja Namrudz itu meninggal sudah ya Nah terus tinggal ibunya tapi dia ini sampai eh, menganggap ibunya adalah istrinya Menjadikan ibunya sebagai istrinya usia Nimrod ini tidak sepanjang ibu sekaligus istrinya maka setelah Nimrod mati, Semiramis ibu sekaligus istrinya ini dia ini menyebarkan ajaran bahwa rohnya Nimrod ini, Namrud ini tetap hidup walaupun jasadnya sudah jadi tanah maka dibuatlah oleh, oleh Semiramis Uh, sebuah perumpamaan pohon evergreen yang tumbuh dari sebatang kayu mati di Indonesia tidak ada evergreen nggak hidup di negara tropis ya uh, jadi uh, pohon kayak apa ya kayak benalu gitu dia itu hidupnya numpang di pohon hmm. lain atau apa ya jamur kali ya beda dengan pohon pohon cemara mi beda untuk melihat. Uh, pohon evergreen. evergreen, ya, cuman foto hanya gambar. Mungkin juga sudah, Terus, Sekarang masih ada atau udah, punah ya udah, udah, udah, udah, udah, punah, udah, gitu ya. Nah, maka untuk memperingati kelahirannya kelahirannya udah, ya, untuk memperingati kelahiran udah, maka selalu hadir pohon evergreen. Dan eh, ya dianggap ini adalah cikal bakal menggantikan pohon natal Maka disitulah ada, ada apa, hadiah. kadu kado hadiah-hadiah Terus dibuat meriah, ya asal-usulnya itu seperti itu Nah, kita perlu tahu, kita tadi sudah menyatakan tentang pohon evergreen segala macam ya Terus kita juga sudah uh, melacak tentang kelahirannya uh, Yesus gitu ya banyak malam ya. Gembala jaga domba. Gembala jabat domba apa? Gembala, me me me gembala menjaga dombanya. Gembala. You know. Terus yang dipermasalahkan kan ada yang menyatakan itu uh, salju, you know, tapi ada yang mengatakan itu. E, pengembala tidur di padang rumput tengah malam mm. nah oke okay. ternyata ada beberapa dewa yang dimitoskan, mitos ya mm. dimitoskan lahirnya 25 Desember e, dilahirkan oleh gadis tanpa bapak mengalami penyalipan dan dipercaya sebagai juru selamat atau oh. penebus dosa. Ada. ada. Siapa dia? Siapa? Ternyata di Iran itu ada yang namanya Dewa Mitra. Mitra. Hmm. Itu Iran. Yang diyakini juga dilahirkan dalam sebuah gua, Mempunyai 12 murid. Disebut sang penyelamat. Karena dia juga mengalami kematian, dikuburkan tapi bangkit kembali. <laughs> itu di Iran, ya. kepercayaannya menjalar sampai Eropa. Ya. Nah, Konstantin itu termasuk salah seorang pengakum eh, dan sekaligus penganut kepercayaan ini. Dia mau mitra. Mm -mm. Mm -mm. Nah, terus Apollo, <laughs> Apollo ini juga dikenal. Terkenal memiliki 12 jasa Dan menguasai 12 bintang Atau planet Hercules Siapa Hercules Hercules itu kan juga yang Dinyatakan Ibunya manusia Bapaknya dewa hmm. ya, Dewa mana? Ya gak tahu. Pokoknya dewa kan? Gitu kan Tapi ibunya manusia Pokoknya dia hamil gitu aja ibunya Terus lahir Hercules. Hercules ini adalah pahlawan perang tak tertandingi. Kan? Terus uh, Baal. Ini Israel ini. Disembah dewa yang disembah berhala Yang disembah orang Israel, dewa penduduk asli tanah Kanaan yang terkenal sebagai dewa kesuburan. Ya, ini ini uh, Israel Yahudi ya. Terus Dewara, Dewa Ra. itu di Mesir kuno. Kepercayaan ini menjebar sampai ke Romawi dan diperingati secara besar-besaran dan juga dijadikan sebagai pesta rakyat. Di, nah, di Mesir. Nah, jadi konsep bahwa Tuhan dilahirkan oleh seorang perawan tanggal 25 Desember disalib, dibunuh, kemudian dibangkitkan. Kesimpulannya sudah ada sejak zaman purba. Hmm. Ya. Kan? Jadi sebenarnya mereka ini mengulangi apa yang ada di zaman purba. Itulah sebabnya mungkin ya, mungkin jadi mungkin karena mereka seperti itu Ada yang seperti itu Maka mereka mengatakan Islam itu juga nyontek Agama-agama Kristen Mungkin seperti itu ya, Mereka berpikir begitu karena mereka Melakukan Hal tersebut, mengalami yang seperti itu Jadi konsep aga, uh, Konsep uh, Atau dogma bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Dan Tuhan mempunyai tiga pribadi. You know? Hal ini mudah sekali diterima oleh kalangan masyarakat Romawi. You know? Kenapa? Karena mereka sudah punya konsep itu sebelumnya. Mereka kan politisme, paganisme. Nah, seperti itulah mereka. You know? Dan kemudian yang kita uh, perlu tahu juga adalah bahwa Apakah semua orang Kristen me, e, namanya, Merayakan Natal Enggak Ada sektor-sektor Kristen Yang justru menolak Natal Nah, nah Ini Umi mau tunjukkannya Sumber-sumber Kristen Yang menolak Natal kemana aja Termasuk Katolik Enselikopedia Edisi 1911 Ini Tentang Christmas Dinyatakan, Natal bukanlah Upacara gereja yang pertama Melainkan Ia diyakini berasal dari Mesir Perayaan yang diselenggarakan Oleh para penyembah berhala Dan dirayakan Pada bulan Januari Kemudian Dijadikan hari kelahiran Yesus Ini yang tadi Dewara itu ya mm, mm, Jadi ee, Natal itu juga Tidak langsung baku 25 Desember Karena ada yang merayakan Di beberapa tanggal yang berbeda Di bulan ee, Desember maupun Februari Nah kemudian Dalam buku yang sama Tentang Natal D Dinyatakan sebagai berikut di dalam kitab suci tidak ada seorangpun yang mengadakan upacara atau menyelenggarakan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus, betul nggak? Mm -hmm. Betul kan? Yeah. Hanyalah orang-orang kafir saja yang merayakan hari kelahirannya seperti Fir'aun dan Herodes yang berpesta pora di saat hari kelahirannya jadi sebenarnya orang Kristen ini kan mengadopsi perayaan pagan hmm. Si Roma tadi <tuh> <tuh> Tapi ya itulah ya. ya, kita tahu kan perayaan pagan kok diadopsi Nah ya tergantung eh, apa namanya promosinya <tuh> Enchlycopedia Enchly Enchly Britannica juga menyatakan di eh, pada dalam edisi tahun 1946, menyatakan Natal bukanlah upacara gereja abad pertama. Nah, bukan? Jadi ketika Yesus hidup enggak ada Natal ini ya. Kenapa? Jelas dia, Yesus dan murid-muridnya nggak pernah menyelenggarakannya. Dan people juga tidak pernah menganjurkannya. Upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala. Kita buka Enselikopedia Americana. Terbitan tahun edisi tahun 1944 menyatakan, menurut para ahli pada abad-abad permulaan, Natal tidak pernah dirayakan oleh umat Kristen Pada umumnya umat Kristen hanya merayakan hari kematian orang-orang terkemuka Tidak pernah merayakan hari kelahiran orang tersebut Nah dalam perjamuan suci yang termaktub dalam perjanjian baru Hanyalah untuk mengenang kematian Yesus Perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus, mulai diresmikan pada abad keempat. Pada abad keempat dan dimeriahkan pada abad kelima. Gereja Barat memerintahkan kepada umat Kristus merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari hari pesta bangsa rumah yang merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Sebab sekali lagi tidak ada seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Sangat enggak lengkap ini. Jadi bagaimanapun juga beberapa penganut Kristen dan sekte seperti Yahuvah Witness, saksi Yahuvah, dan Puritan groups tidak mengakui perayaan hari raya tersebut tanpa pengesahan dalam people secara tegas, ini ya, barangkali itu udah, okay. sampai di okay. sampai di situ dulu, oke, okay. masih mau diceri lagi, tunggu ya nanti di waktu-waktu selanjutnya, terus kita akan bahas, kita nanti akan bahas kelanjutan ini, nanti kita ada kelanjutan sesi dua ini ya. hmm. mengenai Uh, Natal ya sampai lanjut lagi juga sampai Nah kalau Natal kenapa pakai matahari kemudian kalau pasca kenapa pakai telur tapi di negara-negara uh, barat yang uh, dianggapan lebih sudah makmur kenapa kok pakai kelinci ini gitu ya? yeah. Oke okay, Mi closing statement Mi. Uh -uh. Alhamdulillah kalau kita pelajari dengan seksama, semakin kita akan mensyukuri bahwa kita menerima hidayah Allah, nikmat iman dan nikmat Islam itu di atas segala garanya. Kita sudah mempelajarinya dengan seksama, ya, membedah buku dan semakin kita bedah, kita semakin cinta kepada Islam. Amin. Sampai sini dulu ya, Pemirsa Irena Handon official Tunggu kelas kristologi berikutnya. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.